Halo semuanya, aku Rian. Baik lagi aku. So, di video kali ini, gue pengen ngebahas tentang video-video penampakan super creepy yang terekam secara nggak sengaja. Karena hampir semua video yang bakal kita bahas hari ini merupakan rekaman dari kamera dashcam. Jadi, kamera dashcam itu adalah kamera kecil yang biasanya ditaruh di dalam mobil. Biasanya ada di atas dashboard mobil atau di belakang cermin yang kecil itu. Ya, tujuannya apalagi kalau bukan untuk alasan keamanan. Tapi ternyata nggak cuman peristiwa pencurian atau kecelakaan yang sering terekam sama kamera dashcam ini. Nggak jarang juga ada sosok-sosok misterius yang ikut terekam. So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. <tik> Video yang pertama kali kita bahas hari ini super duper creepy menurut gua. Video ini direkam oleh seorang pria yang naik mobil malam-malam. Dan doi cerita kalau doi itu hampir kehabisan bahan bakar. Pas itu doi lagi lewat di daerah hutan dekat sebuah kota kecil di Amerika. Otomatis doi harus berhenti dan parkirin mobilnya di pinggir jalan sambil nunggu bantuan. Nah sambil nunggu ini doi cerita kalau doi itu mulai ngedenger ada suara-suara aneh yang kayaknya berasal dari dalam hutan. Dan karena Doi ini mulai parno, jadi Doi masuk lagi ke dalam mobilnya dan mulai nyalain kamera handphonenya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terkam lewat di depan mobilnya. Di situ kelihatan jelas ada sosok berwarna putih. Doi kayak jalan merangkak menggunakan dua tangan dan dua kakinya. Kayak itu menghindari banget gak mau kelihatan. Karena sosok yang tadi itu mirip banget sama orang, makanya nggak sedikit netizen yang bilang kalau sosok yang tadi itu bisa jadi cuman orang aja. Mungkin video ini cuman video settingan atau cuman video prank. Tapi kalau gua zoom, warnanya tuh aneh banget guys. Disitu warnanya putih banget dan sama sekali nggak ada detailnya. Ada juga teori lain yang bilang, mungkin aja sosok yang tadi itu adalah sosok makhluk urban legend dari Amerika yang bernama Skinwalker yang emang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di Amerika dan aktif di malam hari. Putih. Ada empat orang cowok yang lagi naik mobil dan malam itu mereka lewat di sebuah jalan kecil di pinggir sawah. Tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada sesuatu berwarna putih yang kayak diem aja di ujung jalan. Terus, karena si supir ini mau lewat, jadi doi inisiatif buat turun dan ngecek mendekat ke arah sosok putih itu. apa Tidak Tidak Gak lama setelah mereka mendekat dan melihat sosok yang tadi itu dari dekat Mereka langsung kabur ketakutan dan masuk ke dalam mobil ini lagi Dan berdasarkan kesaksian dari mereka yang upload video ini Abis itu mereka langsung putar balik dan gak jadi lewat jalan itu Tapi si uploader video ini tuh sama sekali gak ngeklaim kalau video yang tadi itu adalah penampakan hantu karena Doi juga ngelihatnya nggak terlalu jelas Jadi mungkin aja warna putih-putih yang tadi itu Mungkin ada orang yang iseng Naruh manekin dan dikasih kain Ditaruh di pinggir jalan buat nakut-nakutin orang Atau ngeprank Atau bisa juga yang tadi itu mungkin umpan Yang ditaruh sama orang yang niat jahat Supaya orang yang mau lewat jalan itu Berhenti dan ngecek ke arah patung itu Dan pas Doi turun Si orang ini langsung melancarkan aksi jahatnya Mungkin singkatnya kayak begal gitu guys So gimana nih menurut kalian? Video yang ketiga ini bukan direkam pakai kamera dashcam Tapi pakai kamera handphone Jadi ada seorang cowok yang iseng ngevideoin sebuah rumah tengah malam Doi itu setiap kerja, setiap hari itu lewat di depan rumah ini Dan setiap kali doi lewat depan rumah ini Doi itu ngerasa nggak enak Seolah kayak ada yang ngawasin doi dari dalam rumah itu Walaupun Doi itu udah tahu kalau rumah itu udah kosong dan sama sekali nggak ada penghuninya. Tapi suatu malam pas Doi coba buat melampiaskan rasa penasarannya, Doi berhenti di depan rumah itu dan ngerekam dari dalam mobil. Tapi di video Doi itu ada yang aneh guys. Mungkin ya, antara kalian banyak yang gak kelihatan sama penampakannya. Tapi kalau gua slow mo dan gua zoom di videonya, disitu kelihatan ada siluet kepala yang nongol dari dalam jendela rumah itu dan ngeliat ke arah orang ini. Coba deh, sekarang kalian perhatikan baik-baik beberapa detik sebelumnya. Di jendela yang sama, situ bener-bener kosong dan sama sekali gak ada apa-apa, gak ada siluet apapun. Tapi tiba-tiba cuman selang beberapa detik aja, kelihatan jelas ada kepala yang nongol dari jendela itu. Pas gua zoom, sosok yang tadi tuh sama sekali gak kelihatan ada detail apapun di bagian wajahnya. Jadi kayak mukanya rata gitu guys. Dari pinggir. Video berikutnya ini diambil dari sebuah kamera dashcam yang ada di dalam mobil. Malam itu mobil ini lewat di sebuah jalan tol di daerah Gold Coast, Australia. Pagi-pagi jam 3 lewat 45 menit, cowok ini lagi nyetir mobilnya sendirian. Tapi tiba-tiba ada sosok yang lewat persis di samping mobilnya dan deket banget. Cowok ini kaget karena Doi sadar kalau ada sosok yang barusan lewat deket banget di samping mobilnya. Dan Doi yakin banget kalau sosok yang tadi itu bisa jadi keserempet sama mobil Doi. Walaupun gua udah slow mo dan zoom video yang tadi, masih sulit banget buat gua nentuin itu apaan. Karena cowok di dalam video ini juga nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. Doi malah ngira kalau yang tadi itu mungkin aja anak kecil yang kebetulan nyebrang di jalan tol. Karena Doi pas hari itu Parno, jadi Doi langsung telepon ke pihak kepolisian. Tapi pas pihak kepolisian datang dan memeriksa ke TKP, situ mereka sama sekali nggak nemuin ada tanda-tanda kecelakaan. Bahkan Doi juga sama sekali nggak nemuin ada anak kecil. Video yang barusan itu bukan hoax atau settingan ya guys. Karena video ini beneran viral, bahkan sampai diliput ke media pemberitaan nasional di Australia. Dan sampai sekarang pun masih menjadi misteri, yang tadi itu apaan? Anak <tuh> siapa? Video yang terakhir ini berasal dari rekaman kamera dashcam sebuah mobil di Filipina. So, malam itu ada seorang petugas medis yang harus naik mobil malam-malam karena untuk alasan pekerjaannya. Karena doi buru-buru, jadi doi nyetir mobilnya tuh agak kenceng, guys. Dan doi juga lewat di sebuah jalan sepi yang jarang dilewatin kendaraan lain. Tapi menurut warga di sekitar situ, jalan ini tuh emang terkenal angker. Karena sering banget terjadi kecelakaan. Dan gak jarang korbannya itu anak kecil, guys. Berbeda dengan video-video yang udah kita bahas tadi Percakapan semua orang yang ada di dalam mobil ini itu terekam jelas banget Walaupun gua nggak bisa terjemahin dan gua nggak ngerti bahasa Filipina Tapi kalian bisa dengerin baik-baik dan kalian bisa ngerti dari intonasi nada mereka Perhatikan video ini baik-baik Seisi mobil itu langsung histeris dan panik Pas di tengah jalan, mereka ngeliat ada sosok yang deket banget sama mobil mereka. Berdasarkan dari mereka yang naik mobil ini, mereka bilang kalau mereka tuh lihat sosok yang tadi tuh jelas banget. Sosoknya itu mirip banget sama bocah yang lagi nangis di pinggir jalan sambil mengusap air matanya pakai tangan. Menurut gue ya, jelas gak mungkin banget kan kalau ada anak kecil yang jalan di pinggir jalan tengah malam sendirian sambil nangis.